Baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini Ada sebuah kabar spesial dari Ibu maladewi ya kita lihat tuh Masya Allah ini momen foto BBL lagi dikenal oleh Ibu maladewi, Masya Allah banget ya tentunya kita bahagia banget melihat BBL Mudah-mudahan selalu sehat keluarga Leslar pun selalu diberikan kebahagiaan amin di postingan ini, Ibu Rosmala Dewi persahabat yang menuliskan sebuah kalimat Sayang cucu, katanya tuh aduh Masya Allah banget ya Tentunya kita bahagia sekali melihat postingan ini, Alhamdulillah Leslar semakin banyak yang sayang, semakin banyak yang mensupport Mudah-mudahan kita sebagai fans sejati selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita untuk berikutnya persahabat vitamin bahagia pun kita dapatkan di malam hari ini Kita lihat persahabat yang vitamin malam minggu Aduh, akhirnya baru terlihat juga persahabat ya Bunda Lesti, Papa Bilar, dan Ini manja banget pokoknya kita bahagia akhirnya Nongol juga nih, idola kesayangan Yang ditunggu-tunggu para warga Konoha selama ini ya Akhirnya muncul di jam segini persahabatnya mudah-mudahan selalu sehat dan apapun yang dilakukan diberikan kemudahan diberikan kelancaran momen ini pun diunggah kembali bersahabat sahabat oleh Angel Lesti Bilar resmi ofisial ada kalimat caption juga yang dituliskan masya Allah akhirnya muncul nih mereka tuh persahabat yang ditunggu banget ya oleh warga Konohani nih bunda Lesti Papa Bilar dan Baby L akhirnya nongol juga komentar pun banyak diberikan oleh para sahabat Ya nih dari akun Instagram Lestiani 78 jelapan mengatakan masya Allah kaki bunda Lesti putih banget duh malas sama kaki bunda Lesti Iya masya Allah dan kita lihat juga persahabat ke berikutnya. Ayo kebayaan, uskor balik ke satu mengatakan, wih, bakal ada konten bertiga nih, asyik tuh, persahabat ya, bakal ada kejutan pokoknya dari idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga persahabat ya ke kabar berikutnya, ada ungan spesial, pastinya dari tim persahabat ya, kita lihat ungan terbaru dari Mas Gomli, tim lagi berada di rumah Leslar. Bakal ada sesuatu kejutan lagi Pokoknya yang akan disuguhkan Oleh tim Leslar Entertainment Mudah-mudahan tetap kompak Tetap solid persahabat Yang tetap memberikan kebahagiaan Kejutan-kejutan dan karya-karya terbaik Mereka Dan kita lihat juga tuh Lagi tentunya rusuh banget nih, mas Komuli Masya Tetapi kita bahagia banget melihat kekompakan Mereka mudah-mudahan tetap Solid dan tetap menyuguhkan kabar baik dan kabar bahagia dan kita masih menunggu kejutan cirkudkan vitamin terbaru selanjutnya jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya ini informasi ini malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar komentar. menu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh